Ayo ke Toraja. Ayo ke Toraja. Ayo ke Toraja. Ayo ke Toraja. Kita doakan, kita dukung sama-sama. Semoga kegiatan berjalan dengan baik. Pariwisata Toraja boleh bangkit kembali, dan Toraja semakin dicintai oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Salam sukses, Tuhan memberkati.